Of is, is, is she? Oh, does she get angry at you a lot? Every day. She's always angry. Yeah. Do you fight with your mom? Yes. Yeah. Really. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktivitasnya nih Untuk sahabat-sahabat dirubah Bertemu lagi bersama mimin di channel youtube Hiliat TV ya pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi Terhangat seputar kegiatan Ayat Ting Ting dan juga kesehariannya Bagi sahabat semua yang baru menemukan Channel ini, jangan lupa untuk Like, comment, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi-informasi terhangat Tentunya seputar Ayat Ting Ting Inilah dandanan dan Ayu Tinting hari ini saat kondangan ke rumah Kiki Saputri ketika pagi hari Banyak sekali caption dan juga doa untuk Ayu dari Liyalut Brebes Happy wedding kakak Kak Kiki Saputri dan juga Poy Hayri Baru ke Lola, go Baru ke Alay. Tinggal satu personil mulut runcing lapor Pak yang masih logik Semoga segera ya Ayu amin Amin, paling kencang setelah kemarin Ayu dan juga Hasti pergi bersama menemui si cantik kisah putri yang sedang melaksanakan ijab dan juga kabulnya bersama dengan kekasih halalnya ternyata oh ternyata sorenya Ayu dan juga Boy bertemu di pemirsa dan yang menjadi sorotan adalah kedekatan Boy dan juga anak tercintanya yaitu Bilgis Merah Rajak yang fasih sekali berbahasa Inggrisnya, wah kedekatan yang sangat luar biasa untuk Boy dan juga Billkis yang ternyata sedang membicarakan dan juga sedang membincangkan Bunda tercintanya yang ada di sebelahnya kedekatan yang sangat hakiki dan banyak sekali ini yang mengatakan bahwa Boy dan juga Billkis agak-agak mirip nih mukanya. <tuh> Dan di sini juga Ayu Ting mengucapkan dan juga menunjukkan syukur, alhamdulillah lancar ya kisah yang udah syah Amin semoga jadi keluarga sakinah mawadah warahmah Amin dapat momongan sayang love you c pengantin baru hahaha ajak-ajak teteh dong biar ketularan Amin Amin cepat nikah dapat jodoh Amin yang kerja tulis Ayu Ting di akun Instagram pribadinya ingin sekali ini segera dapat jodoh ingin sekali dapat pasangan dan ternyata sorenya Ayu dan ini juga pasangannya yaitu Boy William Bertemu dan ternyata juga kondangan bareng nih pemirsa Sesuatu yang sangat luar biasa untuk semua fans nih ya Mereka berani go publik dan berani nih mengungkapkan isi hati masing-masing Ayu dan juga Boy ternyata bertemu di salah satu salon langganan Ayu Ting Ting Yang dimana mereka mewarnai rambut dengan warna yang sama Wah ada apa nih kedekatan Ayu dan juga Boy sepertinya semakin lengket nih pemirsa dan di sini ada caption dan juga status terbaru yang Ayu Titing tuliskan dan menjadi perbincangan warganet nih pemirsa dan pastinya ada beberapa sahabat dan juga ada Ivan Gunawan yang ikut mengomentari caption dan juga status terbaru dari Ayu Tingting. Tulis yang lalu bingung nulis caption, tolong bikinin dong tulis di akun instagram pribadinya status tersebut ditulis dengan fotonya bersama dengan boy william bingung nih katanya mau tulis caption apa, wah wah ada yang mau nyoba pikiran gak nih <tos> Bingung nulis caption, tolong bikinin dong gua. Ternyata ada yang gercep nih, langsung bikinin. Ada Ivan Gunawan langsung mengomentari status terbaru dari Ait Tinting. Boy, buruan dong nikahin aku. Ya besarnya hati. Wah ada 264 yang menyukai komentar dari Ivan Gunawan tersebut. Bertanda apakah ini? Apakah Ivan Gunawan benar-benar mendoakan Ait Tinting atau lagi campur dia? <laughs> Tak hanya Ivan Gunawan, ternyata ada si ganteng Victor Agustino yang ikut nimbrung ya pemirsa Sokyo 2 jam yang lalu kasih Victor Agustino yang selalu memberikan support untuk Ayu Ting Ting, dan di sini juga ternyata selain ada Ivan Gunawan yang menyuruh Ayu Ting Ting William menikah, di sini juga ada Bunda Fitri Carlina, ikut nimbrungnya pemirsa. Semoga kita langgeng terus ya, satu jam yang lalu doa dari Fitri Carlina untuk Ayu dan juga Boy William hari ini ya. Kemudian, juga ada Ramaja mengirimkan caption berupa "love" sebanyak tiga kali, dan ternyata di sini ada adik dari Boy William, yaitu Ian Hartanto, yang ikut nimbrung Neopop Nia dan ikut mengomentar status terbaru dari Ayu Ting Ting. Cat rambut barengan, wah wah. Ian juga kaget nih melihat Ayu dan juga Boy yang hari ini ikut cat rambut barengan Karena hanya adik dari Boy William yang kaget Kita semua juga bingung dan juga bahagia melihat kelihatan mereka berdua Juga ada Tante Dawn nih memberikan kapsen hehehe Untuk Ayu dan juga Boy tentunya Apapun kebersamaan Ayu dan juga Boy kita doakan yang terbaik Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan inilah penampilan Ayu dan juga Boy ketika mereka bersama di salah satu salon kesayangan mereka. Penampilan dan juga gaya yang luar biasa. Serasi nih ya, kebaya Dani juga baju yang digunakan oleh Boy William serasa pengantin baru nih. Saya doa terbaik untuk Ayu dan juga Boy semoga apapun itu langgeng terus. Dan kedekatan Bilkis bersama dengan Boy William juga disoroti oleh Berapa sahabat dan juga haters? Kegiatan yang sangat luar biasa yang ditularkan oleh Boy kepada Bilkis Humaira Raja. Pandai menggunakan bahasa Inggris dan langsung dijawab dengan sempurna oleh Bilkis Humaira Raja. Inilah Bilkis dan juga Boy William Hari ini yang bersama-sama ada di salah satu salon kecantikan di mana Ayu, Boy dan juga Mom Aiting serta Ayu Tinting ting ada di sini bersama-sama. Kedekatan yang sangat luar biasa. Semoga selalu lanjut. Amin. Ya Allah alamin. Kedekatan Birkis dan juga Boy. Di sini banyak sekali komentar mengenai kedekatan mereka berdua dari lihat-lihat berbesi kembar akhirnya bertemu lagi setelah 4 tahun yang lalu wah luar biasa ya setelah 4 tahun yang lalu, bilkis pinter aku gak ngerti kis apa artinya, ternyata aku ada temannya, definisi seneng dan sedih nih, gua seneng lihat mereka sedih kagak tau artinya, bilkis cantik mirip ya boy sama milkis yes. no no no, kembar kan pada gak percaya, senyum mirip pets juga mirip, hayu apalagi yang mirip ha ha pusing daguah saking miripnya dari setarwati menikmati mensyukuri menjalani cantik parah ganteng boy dan juga ayu titik hari ini yang berani membagikan foto mereka berdua nih, di akun instagram tentunya mirip banget kembar gak tuh ah ah, ah udah gak bisa berkata-kata satu server ya ikut sama boy daddy Mukanya kok hampir mirip Bayang sekali nih komentar untuk Ayu dan juga Boy hari ini yang memang spesial luar biasa spesial nih pemirsa yang memang ditunggu-tunggu nih. Ternyata Ayu ada temannya ya malam-malam, haha -malam, mingguan bersama nih. ya banget serasi, pibasnya kayak suami istri gitu. Kau lupa 57 menit yang lalu nih pemirsa. Masya Allah serasi banget. Semoga disegerakan ya Boy dan Ayu Ani biar dia sweet daddy boy i think thing boy william yeah, bersama-sama ya Jodoh ya, kalian dari kapur 280-an Ayu Ting Ting Daily. Bingung mau nulis caption apa tolong lengah ya, ya dia buatin. Itulah beberapa komentar dan juga rasa sayang para sahabat Ayu Ting Ting karena melihat Ayu hari ini bisa bersama dengan Boy William menghadiri salah satu pesta sahabatnya, pesta pernikahan Kiki Saputri, pemirsa. Dan ternyata Ayu gak sendiri lagi nih, ternyata. Di pesta itu Tinting ternyata ditemani oleh Pria yang sangat spesial Yang selama ini dia tunggu Setelah 4 tahun mereka Tak bisa bersama Ternyata tahun baru ini Di tahun 2023 Ayu dan juga Boy Berbaikan bahkan Sekarang mereka sudah sama-sama Bisa memaafkan dan juga memberikan ruang Untuk kesalahan-kesalahan mereka berdua Dan malam hari ini Go publik lagi like nih Foto-foto kemasalahan mereka Mereka udah di akun instagram Senang dan bahagia pastinya Mimin ucapkan untuk Ayu dan juga Boy Semoga selalu langsung amin ya berbala, Oke dan sampai semua inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Mimin doakan semoga Ivan Gunawan, Boy William, Ayu Ting Ting Bisa mendapatkan jodoh yang sesuai hati dan juga keinginan keluarga Semoga mereka bertiga mendapatkan jodoh yang benar-benar mereka inginkan. Dan pastinya diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting semoga selalu bisa bersahabat sampai kapanpun. Begitu juga dengan Boy dan juga Ayu. Semoga bisa segera menuju pelaminan nih. Menuju pelaminan seperti Kiki dan juga Hairi ya. Amin. Siapapun jodoh mereka bertiga, kita doakan dan kita support saja nih. Semoga mereka selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin Dan untuk kedekatan boy dan juga Bill Gates memang sudah tidak diragukan. Boy, dan juga biliknya sudah dekat sejak lama Meski 4 tahun mereka tidak bersama Karena perselisihan Antara Ayu dan juga Boy Untuk bulan ini, tahun ini mereka bisa bersama lagi Alhamdulillah ya Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan informasi yang dapat Mimin sajikan untuk sahabat semua, semoga bermanfaat Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berlindung Really? Mbak nah? Your mom. I don't think your mom. I don't think she can do it. She's scared of those things, right? Yeah, she's so scared of... Is she, right. a, is she like scared of everything? What? Your mom's like scared of everything, right? Yeah. <laughs> everything. <laughs> Even ants. Even she's ants. Scared. She's scared of ants. Not scared, but like if there is a red ant and a cockroach, no. Right. Yeah. Right. But if a cockroach, no. But you should go to the one in Paris, yeah? It's yeah, it's so fun, and you know Disneyland. But Disneyland. in LA Disneyland, we have like two parks. Yeah, there's a California Kingdom and the Disneyland, right? In Paris, they only have one park. But I, I think the rides. Right I think they have one. Yeah, part. the rides oh. are bigger though. Oh. They got bigger rides. It's more fun. If I'm, am going to? Yeah, of course. Is, is she? Does she get angry with you a lot? Every day. She's always angry. Do you fight ya. Apaan? Gua dengar dia Apaan? lu ngerti? Ya enggak. Tapi ngomongin ya. Apaan? Gua dengar dia You don't ever wanna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 I'm with you, I'm losing, I feel like you